Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers, dan Leslar Lovers dimanapun pun anda berada, selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar menarik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Mendapatkan kebahagiaan lewat Cidukan BBL yang bertemu dengan Guzel hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah kebahagiaan selalu kita dapatkan dari idola kesayangan, Bunda Lesti. Dan BBL, persahabatnya sedang berada di tempatnya kamar Jin Alhamdulillah, persahabatnya Kebahagiaan pun selalu kita dapatkan dari Leslar Family Dan kita lihat juga, persahabat Untuk selanjutnya, ini ada potret BBL Bunda Lesi kejora dengan sahabat-sahabatnya, Masya Allah Luar biasa selalu dibikin salfok dengan gayanya Abang L kalau difoto Sangat lucu dan sangat menggemaskan. Alhamdulillah kegiatan hari ini Bunda Lesti persahabatnya itu berkuda Masya Allah, ini keren banget persahabat Berkuda kegiatan Bunda Lesti hari ini bersama sahabat-sahabatnya Memang dibikin salvo juga persahabatnya Dengan kaos yang dipakai oleh Bunda Lesti itu adalah produk MRB Clothing Line Masya Allah, keren banget ya mudah-mudahan sukses Dan segala urusan yang dilakukan oleh Bunda Lesti hari ini dipermudah, amin Berikutnya juga persahabat pertigaan ini ada cidukan sebelum berkuda budalesi kecil rewel wow, memakai atribut dan perlengkapan berkuda persahabat ya Masya Allah kalau cewek berkuda itu keren banget ya suka banget ngelihatnya ditunggu nanti cidukan berkudanya pun masyaAllah banget mudah-mudahan ada vlog ya kita selalu menantikan kejutan dari Leslan Entertainment kita lihat juga komentar begitu banyak dan tentunya tanggapan yang positif begitu banyak dari orang-orang baik. Di antaranya dari akun Mulyati Etil 5502022 mengatakan, Betapa indahnya hidupmu, Paris Rizki istrimu bikin iri, putramu bikin gemes, komplit dah hari-harimu, Pak. Semoga kalian selalu Allah jaga untuk istiqomah dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang kekal selamanya dalam keriduan Allah Subhanahu Wa Taala Amin. Selanjutnya, kita lihat di postingan Bunda Lesti terbaru satu jam yang lalu. Mengunggah foto dengan kuda Persahabat ya, Masya Allah, keren banget ya Terlihat Bunda L Sangat cantik Dan bodinya pun ramping sekali Masya Allah, ideal persahabat Dan kita lihat, di postingan ini pun Bunda Lesti menuliskan sebuah kelima Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah, Allah pertama kalinya diperkenalkan dengan olahraga berkuda. Terima kasih, Kak Nyakib85, pinjam dulu si kesayangannya ya, Kak, WKWK margin semangka. Masya Allah. Mendapat komentar juga dari Mbak Seni Purnamasari memberikan love hitam tiga tuh persahabatnya untuk Bunda Lesti Kejora. Dan kita lihat juga tanggapan lain. Di antaranya dari Pufir mengatakan juga gemes, pesona dan kelembutan Bunda El bikin budanya salting brutal. Masya Allah. <laughs> Ini cute banget berselamat ya. Tetapi... Ada juga komentar-komentar negatif mengenai, tentunya persahabat yang boninya bunda Lesti Kejior yang dibilang kurus. Kita lihat di unggahan akun fanbase natal putih bilar Perhatikan persahabatnya mengunggah foto Lesi dan Kuda. Namun di sini ada sebuah kalimat. Inilah mengapa rumus Broca guna menghitung berat badan ideal untuk wanita dan pria pun berbeda. Di bawah ini rumus yang dapat kamu pakai wanita berat badan ideal. Sama dengan tinggi badan 100 sampai tinggi badan tentunya 100, per sahabat ya, dikali 15%. Kalau untuk pria, berat badan ideal, tinggi badan kurang dari 100, dikurang tinggi badan kurang 100 kali 10%. Lesti, itu tingginya 148 cm, berat ideal seharusnya 148 dikurang 100 Dikurang 48 x 15% Sama dengan 48 Dikurang 7,2 Sama dengan 40,8 kg Di vlog dia bilang Berarti ya 43 kg aja Pas di The Hakim Story aja Badannya sama kayak gini Jadi secara ilmiah Dia sudah ideal kelebihan Awas aja Ada yang bilang kurus Tuh sekalian ngasih tahu aja di persahabatnya jangan samakan berat badan dia dengan orang yang tingginya 160 cm ya ya iyalah kalau 160 cm itu kurus tapi Lesi kejora tinggi badannya itu 148 cm terlihat ideal ya untuk bunalisi kejora kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat makin menggemaskan BBL selalu membuat kita happy Baby L selalu membuat kita bahagia Masya Allah Ganteng banget katanya tuh Abang L Anaknya Bunda Lesti Kejora dan Papa P Luar biasa Kemudian juga persahabat berikutnya Ada postingan dari MRB Clothing Line Masya Allah persahabatnya yang sudah mesan kemarin Sudah diantar Dan sudah sampai ke yang mesen persahabatnya Akhirnya datang juga nih mini dress dari MRB clothing line, ini keren banget persahabat aja. Ya. dan ada informasi juga dari MRB clothing line perhatikan tersahabat karena mimin diserbu diseruh buat lagi produk soft launching kemarin mimin juga serbu orang produksi untuk repro lagi, doakan ya, biar semua kalian kebagian, jangan sampai kehabisan lagi kudu gercep harga terjangkau, kualitas memukau, Itu informasi bakal ada produk soft launching lagi ya, mudah-mudahan semuanya bisa kebagian. Kemudian persahabat ya selalu menunggu kabar terbaru dari Leslar, menunggu kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilal tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.